Sakti Ariseno atau biasa disapa Sakti. Dia adalah mantan gitaris sekaligus pendiri band Sheila on Seven. Penampilannya saat bersama Sheila on Seven sangat kalem namun penuh dengan karisma. Pada tahun 2006, Sakti memutuskan keluar dari Sheila on Seven karena ingin memperdalam ilmu agama, kemudian merubah namanya menjadi Salman Aljukjawi. Ia juga mendirikan perusahaan rekaman sendiri bernama Aljukjawi Record dan telah merilis beberapa album religi.